Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh di sini saya akan membuat tutorial cara membuat kop sekolah dengan baik. E, pertama kita akan membuat atau mengetikkan nama kabupatennya. setelah itu kita masukkan nama sekolahnya oke okay. setelah itu kita buat rata tengah kita blok rata tengah oke okay. jangan lupa kita blok lagi fontnya kita buat times Roman, kurunya 12 terus jangan lupa di tebarkan. tebalkan yang pemerintah ini kita agak besarkan oke okay. oke okay. setelah itu kita akan membuat nama jalan jalan Oke, okay. kita blok jalannya. Kalau jalan itu, dia nggak tebal sendiri. Oke, okay, setelah itu kita akan membuat garis tepi di bawah kop. Caranya, uh, di sini ada di tab uh, paragraf, border and sending di style kita akan memilih jenisnya stylenya terserah mau milih mana klik oh, widthnya tiga nah setelah itu di sini disini di sini kita mainnya di sini kan ada kotak nih kita klik aja satu-satu di yang bawah ya seperti ini setelah itu klik ok nah okay. jangan lupa di blok terus masih di paragraf Klik ini, terus di spasinya kita buat 6 after, terus klik okay. Oke. Kita nah, hampir selesai. Nah, setelah itu kita akan e, menambahkan logo. Oke, yang pertama logo Kabupaten. Pertama-tama sebelum kita ngopi logo, e, nih saya kopi sini, nah, itu akan berantakan. Caranya, kita klik Insert, klik Text Box, Simple Text Box, dan hapus. ke sini, ah, oke, okay. dikasih ke sini, kecilin. Setelah itu, kita copy logo sekolah. Ini dihapus dulu. Kita copy. Nah, oke, okay. ini kan kotaknya masih kelihatan nih. Garis ini kita klik, saatip, klik menu format, klik save outlet, klik no outlet dihilangi sama yang satunya juga klik garisnya klik format slide note oke okay. eh uh, rasa itu cukup untuk membuat blog uh, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh